ngomong-ngomong, ada siapa namanya Sun? Sunai Bukan. <girly> Garni Sun kali. Bukan juga. <girly> Nama makan tidak penting. Nelaya apa nyang? Latih. Latih. Latih. Berapa Dua ratus makan di sini. Nelaya apanya? nyang? Latih. Hmm? Latih. Berempat lusuk, 200 lusuk makan di sini. Siapa kau? Kau boleh lupa padaku, tapi tidak pada anakku yang ayu ini. Aku anakku yang Letakkan barang-barang itu Letakkan barang-barang itu Siapa kau?